Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Laislor dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar spesial dan pastinya kabar membanggakan dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Untuk menemani santai siang kalian saat ini, Bangun akan memberikan informasi membanggakan dan pasti membahagiakan sekali ya. Kita lihat ke kabar pertama, kabar yang sangat membanggakan datang dari L2W.id yang mendapatkan hampers dan penghargaan dari Kita Bisa sebagai agen kebaikan di tahun ini. Wow, Masya Allah banget ya atas kontribusinya dalam membantu dan mempelopori aksi sosial kemanusiaan selama ini Masya Allah L2W kembali membanggakan mendapatkan penghargaan persahabatnya dari kita bisa kita bangkin bangga, Alhamdulillah, Masya Allah, fanbase yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu istiqomah dan selalu menebar kebaikan. Amin, Ya Robbal Alamin. Kita simak juga peralaman di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W.ID. Selamat siang, kami ingin memberitahukan bahwa L2W kembali mendapatkan hampers dan penghargaan dari kita bisa sebagai agen kebaikan di tahun ini atas kontribusinya dalam membantu dan mempelopori aksi sosial kemanusiaan selama ini. Terima kasih kepada semua admin L2W yang terlibat dalam semua kegiatan donasi, baik pikiran dan usaha lainnya. Terima kasih kepada para donatur yang luar biasa masih setia dan percaya pada kami untuk menyalurkan donasinya. Sebagai fandom kami akan selalu membawa nama baik Leslar. Diingat persahabat ya, ini selalu membawa nama baik Leslar. Masya Allah kita juga bahagia dan bangga menjadi bagian Leslar Lovers. Tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan. Banyak juga respon yang positif dari para sahabat yakni dari akun Instagram Rani Octavia mengatakan Alhamdulillah selamat dan sukses selalu Amin Masya Allah banget ya banyak sekali respon yang positif yang diberikan di postingan ini Dan selanjutnya juga para sahabat perhatikan di unggahan yang berikutnya ada kabar membanggakan juga Alhamdulillah untuk lagu Bismillah Cinta ini sudah masuk trending 18 terkait ya berkat kekompakan dan tentunya berkat kesulitan dari fans sejati, alhamdulillah lagu Bismillah Cinta yang dinyanyikan oleh Lesti dan Rizky Bilar di acara Sofi ini sudah masuk di trending 18 dan untuk lagu Insyaallah masih duet Lesti dan Bilar masih di acara Sofi persahabatnya ini masuk di trending 25 dua-duanya masuk trending alhamdulillah berkah berkah persahabat ya kita semakin bangga dan pasalnya semakin bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Pilar info ini juga kita dapatkan dari Lesnarsik persahabat ya, ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah Makasih yang masih setia streaming semangat ya plan Tuh persahabat ya, tetap semangat yuk streaming terus Mudah-mudahan bisa trending di pucuk persahabat ya Kita doakan tetap semangat dan pasti tetap solid dan kompak Berikutnya kita ke fashionnya Papa Rizky Bilar untuk kas kaki merek divensi Papa Bilar ini dibantu seharga 1.872.188 rupiah. Masya Allah banget nih persahabat ya, harga kas kakinya aja hampir 2 juta nih. Masya Allah berkah barokah, selalu lancar rezekinya, idola kesayangan. Mudah-mudahan persahabat ya. Lesti Narski selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh baik dan inspirasi Untuk banyak orang Makin bangga banget ya Mengidolakan Lesti dan Bilar Selain persahabatnya multi talent Mereka juga tentunya selalu Mengutamakan attitude Itulah yang bikin bangga kita semuanya Masya Allah banget ya Fan best juga luar biasa Selain idolanya Fan juga sangat luar biasa Persahabatnya mengerahkan selalu Penghargaan